Netral artinya tidak didikte. Kalau saya mengkritik Jokowi karena didikte oleh Prabowo, maka saya tidak netral. Sebaliknya, tapi kalau itu pilihan saya, maka saya pasti netral. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia jadi